Kita masuk ke pembelajaran berdoa terima kasih ya kak Anabel. Ya, Oke ini. sekarang siapa yang berani berdoa di depan? Oke maju kakak Eja yang cantik asik asik kak Eja Ayo kak Eja. Iya ayo kak Eja. Ayo, kak Eja. Ayo, kak Eja. Oke, ayo, mana duduknya Bang nih? di tema 3. Oke. Okay. Nah, kalau bikin kita perhatikan coba siapa yang sudah pernah pembelajaran 3 subtema dua? Siapa yang tadi malam membaca halaman 57? Coba siapa yang Uang kalau anak-anak biasanya menabung uang. uang. Semalam, Miss sudah kasih tahu kalian harus bawa ini kan? Medianya mana? Medianya? Coba tunjukkan. Media uangnya. Iya. Kak ini ada kan? Oh. Kita baca di situ. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Perhatikan buku temanya. Siswa mendapatkan buku tabungan. Karena setiap orang yang menabung pasti punya buku tabung. Jadi ya, di melatih mawar sekarang kelompok mawar menjadi penjual ya oke coba kelompok mawar maju kelompok pelatih menjadi pembeli ya nanti kawannya banyak yang dibeli Kak karena kan beli apa Oh beli tisu ya Oke bang bangun Oh apa tiang aku mau beli ya yes. hasilnya itu hanya berapa harganya Rp10.000 bagi Iya Jadi, Seperti apa ya? oh, kasih uangnya, dikasih sebagai pembeli harus sopan ngomongnya, kan? Kalau sebagai penjual harus ramah ramah dan rapi, ya benar. Kalau pembeli, pembeli ditawar rame, Oke. Tadi kalian sudah mempraktekkan jual beli menggunakan apa? Uang. Uang. Berarti kalian semua sudah tahunya nilai-nilai uang itu. Coba, Miss Mo tanya, uang 50.000 coba angkat. Mana uang 50.000 puluh Coba angkat. udah habis, Miss. Udah habis uangmu. Nah, coba sekarang dari kelompok mawa. Di sini ada ada Miss tulis angka dari nilai uang. Sekarang dari kelompok si mawa dulu. Oke, Bang Heru, coba Bang Heru. Bang Heru, coba mana 50 ribu, coba Bang Heru tempelkan. Bang Heru, oke. Okay. halo oh, teman-teman,